Aduh gemas banget ya BBL, lagi tidur persahabat ya, ini diunggah Kak Wanda Herak Sepertinya di lokasi syuting saat ini persahabat ya Mudah-mudahan nih Bunda Lesin Papa Bilar menampilkan penampilan terbaiknya di malam hari ini Dan bisa memborong piala penghargaan acara SCTV Music World 2022 dan simak juga di kalimat yang diposting oleh Kak Wanda Hara, "Abang Elnya tidur ih, Lesti kejora," katanya tuh ini gembul, makin menggemaskan. Persahabat ya, momen ini pun di-repost kembali. Oleh Angel Lesti, Bilar Tim, kita lihat persahabat, ada kalimat caption yang dituliskan, "Si Embul lagi Moyoy, katanya tuh aduh, masya Allah banget ya BBL, penyembangan keluarga Konoha, dan mudah-mudahan semakin banyak dukungan yang diberikan untuk keluarga Leslar." Dan kita lihat para sahabat ke komentar yang diberikan oleh para sahabat salah satunya dari akun Asnawi Ahuya mengatakan Masya Allah baik ganteng bulu matanya udah mulai panjang dan lentik rambutnya sudah mulai tumbuh Ini sih memang luar biasa banget para sahabat ya BBL semakin hari makin embuh makin ganteng dan makin menggemaskan. Doakan yang terbaik para sahabat ya tetap semangat tetap optimis untuk dukung idola kesayangan kita